ID keren sekali Halo guys Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel saya Pratama ID Nah jadi di video kali ini di sini saya akan bagikan preset Alixen lagi ya guys jadi di sini ada proses yang akan saya bagikan ya guys Oke jadi saya saranin tonton sampai habis ya guys Agar kalian tahu proses mana yang bagus dan keren tentunya Oke sebelum mulai videonya Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah Dan klik like jika kalian suka Dan jangan lupa share juga agar teman-teman kalian Juga menontonnya ya guys Oh ya btw saya saya ranin kalian pakai alat motion yang bersih 3.80 ya guys yang support di bawah 5 MB dan SML nih guys kalau mau download link sudah saya taruh di deskripsi ya guys nah oke okay, tanpa lama-lama langsung saja kita ke video preset yang pertama ya guys terbang melayang patah sayap tak bisa terbang dalam hati masih sayang apa daya kalau sudah milik orang terima kasih on four